baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Jaya teman-teman semoga kita semua tetap dalam dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala oke, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah kelanjutan dari video sebelumnya di thumbnail yang seperti ini ini praktikum masih tentang resistor teman-teman ya -teman. kalau yang resistor seri sudah kita bahas juga paralel juga kita sudah bahas Uh, bagaimana kalau uh, rangkaiannya itu adalah rangkaian gabungan teman-teman ya Gabungan antara seri dan paralel seperti ini Walaupun sudah ada rumusnya juga seperti itu Ini rumusnya nanti aja biar bingung-bingung seperti itu Oke okay. Ini adalah contoh soalnya seperti ini Ada 4 buah resistor Resistor pertama kedua, ketiga, keempat, disusun seri paralel seperti ini atau uh, disusun gabungan seperti ini, teman-teman. Oke, okay. ya, yeah. oke. Okay. Cara mengerjakannya uh, kurang lebih ada dua tahap. Yang pertama, yang paralel itu di uh, dulu, ya. Yeah. Kemudian uh, semua nanti totalnya akan jadi seri, ya. Yeah. Ini kalau di soal di komputer atau di internet Yang ini ada di tengah sini ya Seperti itu Yang ini Yang apa gabungan antara R1, R2, dan 3 itu ada di tengah itu Jadi lebih sistematis Tapi kurang lebih sama lah intinya Seperti ini teman-teman Oke, kita akan cek nanti apakah hasil perhitungan seperti ini dengan pengukuran menggunakan avometer itu apakah sama seperti itu. Oke okay, ya. Yang pertama yang R2 dengan R3 ini kan posisinya paralel itu kita paralelkan ya. Jadi R2 dengan R3 jadi RP. Kemudian R1 RP R4 itu jadi RS atau R seri seperti itu. Okay, ya ini diambil rata semua setiap atau masing-masing resistor itu nilainya uh, 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm oke okay. yang pertama harus dikerjakan itu teman-teman yang rp r paralelnya rumusnya itu kita lihat disini 1 per rp sama dengan 1 per r3 plus 1 per r2 ya yeah. Jika bingung, lihat di video sebelumnya. Di thumbnail yang barusan itu. Oke. Okay? Bisa R2-nya dulu atau R3-nya dulu. Tidak masalah ya. 1 per RP sama dengan 1 per 1000 Ohm ditambah 1 per 1000 Ohm. Jadi 1 per RP atau 1 RP sama dengan 1 plus 1 per 1000 Ohm. Kok bisa? Caranya adalah... Samakan penyebutnya karena ini sudah sama-sama seribu, jadi sudah sama ya, dianggap sama seperti itu. Memang sama kan ya? Seribu dibagi seribu, jadi langkahnya dari sini ke sini. Yang ini dibagi ini kali ini. Seribu dibagi seribu sama dengan satu, satu kali satu sama dengan satu. Penghubungnya adalah plus, jadi kita plus di sini. Seribu bagi seribu kali satu, satu, jadi... Jadinya seper Rp sama dengan dua per seribu ohm. Karena yang ditanya adalah Rp nya, maka uh, dibalik ya seperti itu. Jadi Rp, Rp nya di atas, satunya di bawah. Karena penyebut itu satu itu sama dengan uh, bisa tidak ditulis, jadi tidak ditulis. Jadi Rp sama dengan dibalik juga sebelah sini. Atau perkalian silang bisa juga. Jadi yang semula 2 per... 1000 ohm menjadi 1000 ohm per 2 jadi Rp sama dengan 500 ohm. Oke, okay. baru yang ini nanti jadinya seperti ini, ya ini kan rumuhnya yang ini, jadinya seperti ini. Kemudian ini kan diseri nanti, jadi jadi satu seperti itu. Maka hasil seriannya adalah Rs sama dengan R1 ditambah Rp ditambah R4, Rs sama dengan 1000 ohm ditambah 500 ohm ditambah 1000 ohm. RS sama dengan 2500 ohm Atau sama dengan 2,5 kilo ohm Kalau di bahasa tokonya 2K5 Kita akan cek ya Perlu diingat ini kan uh, Toleransinya 5% ya teman-teman ya. Ini Kita akan cek teman-teman Yang ini ada empat buah uh, resistors Coklat, hitam, merah itu 1K Sama semuanya ya tapi kita cek dulu apakah benar 1K. Kita cek dulu satu persatu satu teman-teman. Ya. Ya. 0,991 kilo ohm. Ya kilo ohm ya. Kelihatan ya. Oke ini 1K Karena kan toleransinya kan Berapa? 5% ya 0,991 Atau 992 kilo ohm Sama 0,981 kilo ohm 0,991 kilo ohm Oke, kita rangkai teman-teman ya. Sama seperti di gambarnya tadi. Ya, gambarnya saya letakkan di sini. Kita akan rangkai. Seperti ini, coba. Ya Seperti ini. Kita akan kasih ini oh ini dulu nggak apa-apa di sebelah sini ya ini di sebelah sini yang ini di sebelah sini Oke, okay. Mungkin ada yang bertanya Itu kan tidak nyambung Ya nanti kita sambung ya Sambungnya Karena ini nyambung Tiga begini Kita sambung pakai Ini Pakai okay, kawat ini Kita sambungnya oke okay, teman-teman ya tadi saya pause sedikit atau sebentar ya gak lama-lama videonya toh hasilnya kurang lebih sama seperti ini oke okay. kurang lebih seperti ini ya untuk menguji coba di uh, project board atau build board. kita cek dulu yang RP nya apakah ini sama seperti di Uh, perhitungan ini pengukuran ya, uh, dari sini saja. Ini kan satu ya, uh, ini berarti ada yang tidak nyambung. Ini saya akan perbaiki dulu, teman-teman. Ya, oke, okay, sudah diperbaiki, sudah. Uh, lebih menantap seperti itu. Teman-teman bisa lihat. 495,9. Karena memang turun ya tadi ya semuanya ya. tidak tidak murni 1k atau 1000 ohm. Jadi ini kalau dibulatkan eh, ke atas dengan nilai toleransi 5%-nya, maka ini sekitar 500 ohm. Ya. Satuannya ohm ya teman-teman ya Ya teman-teman bisa lihat di sini Satuannya itu ohm Ya 496,1 Om ya satuannya ya kelihatan ya teman-teman ya Satuannya ohm Kemudian di serinya Apakah sama demikian juga Atau malah sebaliknya 2,46 kilo ohm Atau e, kalau dibulatkan ke atas Dengan nilai toleransinya 5% Dibulatkan ke atas Itu menjadi 2,5 kilo ohm Itu kilo ohm ya Kelihatan ya 2,5 kilo ohm Kelihatan teman-teman ya Nah, dari sini teman-teman bisa membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah tabel. Tabelnya tidak eh, tidak dipaksakan harus seperti apa, seperti itu. Tapi nanti kalau eh, ada ketentuan ya ikuti ketentuan tabel itu seperti itu. Ya, ini adalah gabungan eh, antara rangkaian seri dan paralel, teman-teman. Oke. Demikian teman-temannya, semoga uh, yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia akhirat bagi kita semua. Uh, terima kasih saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.